Halo guys, welcome back to my channel Wow, lihat guys Disini ada 1, 2 Godzilla Yang harus kita rakit guys Oke, okay, langsung kita mulai Check it out kita Mulai dari Godzilla yang ini guys Hitam purple. Oke, okay, taruh sini Kita akan menyatukan ekornya guys Wow, kita mulai dari bagian mana guys Wow, bagian ini guys Bagian pertama Oke, okay, kita satukan guys Wow bagian pertama sudah jadi sekarang kita akan menyukai bagian kedua Ini dia guys bagian ekor yang kedua Oke guys kita satukan Wow bagian ekor kedua sudah menyatu Sekarang kita akan menyatukan bagian ekor yang ketiga Ini dia guys bagian ekor yang ketiga Oke kita mulai satukan Wow, bagian ekor ketiga sudah menyatu. Sekarang kita akan menyatukan kedua tangannya, guys. Oke, okay. lanjut. Wow, kita mulai satukan tangan kanannya, guys. Oh, wow, sorry guys, Kami tangan kiri. Oke, okay, kita satukan. Wow, lihat guys, tangan kiri sudah menyatu. Sekarang kita satukan kaki kirinya. Mana dia? Oh, ah, ini dia guys, kaki kirinya. Oke. Okay. Kita satukan kaki kirinya Wow, kaki kiri sudah menyatu Tangan kiri, kaki kiri sudah lengkap Sekarang kita akan pasangkan Tangan kanan dan kaki kanan Oke, langsung kita cari Ini dia guys, tangan kanannya Wow Kita satukan tangan kanannya Tangan kanan sudah menyatu Sekarang kita akan satukan kaki kanan mana dia Wow ini dia guys kaki kanannya Oke kita satukan kaki kanannya Wow lihat kaki kanan sudah menyatu sekarang ini dia sama teman-teman ini dia sing Godzilla Widih keren mantap ya teman-teman Oke lanjut ke Godzilla kedua Oke okay, kita lanjut ke gajila yang kedua Ini dia guys Kita akan satukan tangannya dulu ya Satu dua Kita mulai dari tangan kiri Ini dia guys tangan kirinya Oke okay, kita gabungkan Wow tangan kiri sudah terpasang Sekarang kita akan pasangkan tangan kanannya guys Ini dia tangan kanannya Oke, okay, kita satukan Wow, tangan kanan sudah menyatu Sekarang kita akan pasang kaki kirinya Mana dia? Wah, wow, ini dia guys, kaki kirinya Oke, okay, kita pasangkan kaki kirinya Wow, kaki kiri sudah terpasang Nice, sekarang kita pasang tang kaki kanannya Oke, okay, ini dia guys, kaki kanannya kita pasangkan ya. Nice, kaki kanan sudah terpasang, tinggal memasang ekornya. Oke, okay, ada tiga bagian ekor. Kita mulai dari yang ini, guys. Yo, kita pasangkan. Oke, okay, kita pasang yang kedua. Ini dia, guys. Kita pasangkan. Wow, lanjut yang ketiga, guys. Ekor yang terakhir Ini dia kita pasangkan Wow sudah jadi guys Ini dia guys Gila Reacted Atomic Keren Nice Oke okay, kedua Godzilla Sudah jadi Satu dua Oke okay, jangan lupa di subscribe ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa